Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channelku. aku. How are you guys? Gimana yang kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. asal guys, teman Jumat dan malam Senin waktunya gue buat balik lagi, ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan di episode hormat kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas penampakan Youtuber yang diserang hantu di rumahnya sendiri. Kita udah sampai ke part 2, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah. Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, Pakai headset dan kita langsung mulai aja videonya. Ada seseorang bernama Howie yang nge-share sebuah pengalaman yang dialamin keluarganya. Mereka baru aja pindah ke sebuah rumah kontrakan baru beberapa bulan yang lalu. Sebelumnya Doi itu juga cerita kalau beberapa kali Doi ngerasain kayaknya ada yang aneh di rumah itu. Lampu di rumahnya sering mati dan nyala sendiri. Pintu-pintu yang bisa ngebuka dan nutup sendiri. Sampai beberapa kali kedengeran ada suara keras yang tiba-tiba muncul di malam hari. Akhirnya Doi putusin buat pasang kamera CCTV di semua ruangan yang ada di rumahnya. Dan ini yang terekam. Tiba-tiba kamera CCTV yang ada di ruangan dapur rumah Hawi ngerekam sebuah fenomena yang aneh banget. Lampu itu tiba-tiba mati dan nyala lagi dalam waktu yang sangat cepat. Dan hanya dalam segedipan mata ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di dekat tangga. Bayangan itu berjalan menuju ke arah belakang lemari dapur. Dan pas lampu di ruangan dapur itu nyala lagi, sosok yang tadi itu udah ngilang. Hawi dan keluarganya kaget banget pas ngeliat rekaman video yang tadi. Mereka juga mengira kalau ada orang asing yang berhasil menyusup masuk ke dalam rumahnya, tapi pas mereka geledah dan cek seluruh ruangan yang ada di rumahnya, mereka nggak nemuin siapapun. Video yang berikutnya ini agak misterius karena gue sama sekali nggak tahu siapa orang yang ngerekam video ini. Tapi konon katanya, video ini direkam oleh seseorang dari Brazil. Doi juga cerita kalau di rumahnya itu sama sekali nggak pernah terjadi hal-hal aneh apapun. Tapi beberapa waktu belakangan ini, rumahnya itu mulai sering ada fenomena poltergeist. Barang-barang di rumahnya sering bergeser dan berpindah tempat. Fenomena aneh itu mulai muncul sejak neneknya meninggal Dan fenomena itu paling sering terjadi di kamar yang dulunya ditinggalin sama neneknya Awalnya gue ngira, ah video ginian cuman video settingan doang, iya kan? Bisa aja di dalam lemarinya itu ada orang yang lagi ngumpet yang lempar-lemparin barang dan ngedorong pintu itu dari dalam. Tapi ternyata pas Doi pelan-pelan arahin kameranya ke dalam isi lemari itu, disitu sama sekali nggak ada siapa-siapa. Gak lama setelahnya ada sebuah tumpukan kertas yang dilempar ke kasur sampai berserakan ke lantai. Dan otomatis ya, abis kejadian yang tadi, Doi langsung buru-buru buat kabur, keluar dari kamar itu, bahkan keluar dari rumahnya. Doi sama sekali gak berani buat balik masuk ke dalam rumahnya, sampai semua anggota keluarganya pulang. 10 tahun Video ini direkam oleh seorang bocah bernama Kol 10 tahun yang lalu di rumahnya sendiri. Doi cerita kalau pas Doi ngerekam video ini adalah jam 3 pagi. Dan pas dini hari itu, Doi sedang sendirian ada di dalam rumahnya, karena kedua orang tuanya sedang keluar. Tapi malam itu, Doi mulai mendengar ada suara-suara yang bersumber dari dalam rumahnya. Yang awalnya Doi udah tidur, bikin Doi jadi kebangun, dan karena Doi sendirian di dalam rumahnya, Doi itu jadi parno dan langsung nyalain kamera handphonenya. Cole sempat masuk ke sebuah ruangan di rumahnya Yang kayaknya itu adalah ruangan office Dan tiba-tiba gak lama kemudian Ada suara tangisan yang kayaknya itu mirip suara tangisan bayi Suara itu kayak bergerak mendekat ke arah doi Dan dalam waktu yang bersamaan Ada suara benda jatuh yang dibanting cukup keras. Otomatis, karena Doi ini cuma bocah yang lagi sendirian ada di dalam rumahnya, jadi Doi langsung ketakutan dan kabur masuk ke dalam kamarnya dan ngunci pintu. Doi juga berharap supaya kedua orang tuanya cepetan pulang. Kejadian ini, kol alamin 10 tahun yang lalu pas Doi masih kecil. Tapi, sampai sekarang pun Doi masih mengklaim kalau video ini real dan sama sekali bukan settingan. So, gimana nih menurut kalian? Udah kesekian kalinya ya gue ngebahas sebuah video dari channel Really Haunted Channel ini dibuat oleh seseorang bernama Lee di Inggris Doi tinggal bareng dengan istrinya dan anjing peliharaannya di sebuah rumah Tapi di rumah itu banyak banget kejadian aneh yang terjadi hampir setiap hari Bahkan saking seringnya kejadian itu bikin Lee jadi parno Dan Doi naruh kamera CCTV di setiap ruangan yang ada di rumahnya banyak banget penampakan dan video-video creepy yang berhasil terekam oleh kamera CCTV di rumah Lee. Tapi, sama sekali belum pernah ada penampakan yang sedekat ini sama Lee. Malam itu, Lee nggak tidur di kamar bareng istrinya, tapi di sofa lantai satu rumahnya. Dan tiba-tiba, di tengah-tengah video, ada sebuah bayangan hitam besar yang melintas persis di depan kamera. Dan gerakannya itu cepat banget. Dan tanpa alasan yang jelas, Lee langsung kebangun abis bayangan hitam itu lewat. Dan di sini, Doi coba buat beraniin diri komunikasi sama sosok itu. Saya sudah If you're a demon, you're the worst demon in history. I think I saw a shadow there. Was that you? Persis pas Lee coba buat komunikasi sama sosok yang gangguin rumahnya. Tanpa Doi sadari, ada sebuah bayangan hitam yang bergerak mendekat ke arah Lee. Doi sama sekali gak sadar sama penampakan itu karena sosoknya itu muncul di lantai. Dan baru kelihatan jelas pas gua enhance videonya. Li ini sebenarnya adalah seorang yang skeptis dan sama sekali gak percaya sama setan-setan ataupun paranormal. Makanya Doi itu sama sekali gak takut, walaupun hampir tiap hari Doi itu ngalamin gangguan dari sosok penunggu rumahnya.